Halo, what's up guys? Welcome back to Catatan Kati. This is your host, Fanny Huff sini ada kaca pak, makanya saya itu harus tetap ngaca oh. nah, <laughs> kita udah masuk di episode 15 oh. kita okay. dikenalin kenapa agresif sekali bener-bener <laughs> anjing pengen sekali dikenalin anda bentar dulu. dulu kita bridging dulu kita masuk episode ke 15 mm -hmm. dari episode 15 ke bawah kita ngomongin check education Benar sekali wow. materi yang sangat ditunggu itu Di materi apa? ini siapa? oh ini, oh ada orang <laughs> Benar. kita kenalin dulu ya. Uh, namanya siapa bang? kita julukan untuk uh, fanbase-nya iya yeah. Kakir baru ditemukan ya halo Kakir saya <laughs> Abdul Hadi penyiar radio kelihatan pak ya, penyiar asli sama enggak ya aku lihat liat, -liat. Bintang tamunya grafiknya tinggi ya? Telegrama Jebret, iya. seribuan Telegram Jembrano iya. Oh itu puluh ribuan ya? Iya Just, Jadi ke seribu lagi ya? Oh iya, emang emang gitu pak? Oh emang konsepnya gitu? Iya, soalnya perjalanan kita tuh nggak selalu mulus Raka Selagi lagi dirumahkan kan Bapak Abdul sebagai penyiar radio Apa kegiatan sekarang ini Bapak Abdul? Siaran masih terus kayak... Kadang buat-buat konten juga oh sekarang merambah hmm, ada penontonin video-video hmm. brand motor gitu kan oh brand Masing. motor iya aku buat video lucu-lucuan kocak-kocakan hmm. lah hmm. yang sebenarnya nggak lucu dan kocak apa <laughs> <laughs> emang melihat ini dunia penyiaran tuh masa depannya gak, gak terlalu baik ya eh sebenarnya kalau jadi penyiar itu, itu yeah. ada serunya, itu lebih ngebuka link oh nah, link jadi doang. bisa kena lama ini, kenal lima hmm. itu aku waktu itu juga sempet Maksudnya ngobrol sama kayak Yura Unita hmm. karena mampir oh. ke studio. Oh, Yura, terus sama Yura. yang lain-lain kayak cinta Laura juga. Jadi kayak lebih ngebuka link terus kan pendengar gak tahu nih kita nih. Pendengar tuh siapa aja. Yeah. Mungkin dia tuh kayak, oh, oh punya perusahaan apa. Iya yeah, bener-bener. Oh, entah MCK ii. entah apa-apa yang lainnya bisalah gitu, oh. kurang lebih gitu lah, oh. buka link oke okay. kalau ngomongin dunia penyiaran di Bali tuh gimana? udah udah gini-gini atau kayak ada, udah punya pionir gitu yang gede yang gak bisa dikalahin gitu aku pribadi ya nih, menurutku yang pertama kalau di Bali tuh, masih belum yang kayak konteksnya yang kayak di Jakarta gitu loh gimana-gimana tuh, saya, saya karena saya tuh baru, baru terjun ke dunia perhotelan <tuh> <tuh> kalau di Jakarta tuh kayak, juar gitu maksudnya, banyak Pentolan-pentolan yang terkenal gitu, oh, karena gitu. basicnya emang kalau Jakarta, uh -uh. E, sebagian besar nyari penyiar itu orang-orang yang udah terkenal Misalnya kayak Gophart, Desta, oh, iya, ya, Desta. Dia kayak, oh, Danang Darto Oh ya dulu Danang yeah. Darto, ya dulu dia penyiar, oh. kurang lebih ya kayak gitu Yang seartis kayak gitu tuh menurutku enggak, tapi kalau kayak yang di daerahnya udah ditain orang, uh -uh. Ya, ada sih, ada menurutku Itu insight baru buat kita pak ya, gimana industri penyiaran di Bali ternyata gitu ya Ya, sulit juga nggak bisa disetarain sama Jakarta ya bisa. dan setelah kita ngorek-ngorek identitas dari Bapak Abdul, Abdul iya. kita kembali ke materi apa materi kita apa, sekarang? Apa? tadi udah nah, udah rembogan gimana? kayaknya kita bakal mengikuti trending topic uh, uh, apa itu? Pak? penelusuran malu Boy. karena sekarang itu sangat terkenal cerita-cerita yang bangkit dari kuburan itu pak video itu tahu Anda Bapak Abdul bagaimana eh, mana? Gitu? yang membangkitkan mayat dari di Kalimantan itu oke satu frame tapi beneran di Kalimantan loh no. ya benar di Youtube jadi ceritanya si, si yang udah mati ini huh? dia punya ilmu ah. dan ilmunya itu tuh belum dilepasin setelah udah mati mayatnya ini muncul sama raganya udah dipocongin itu, muncul nembus tanah pernah lihat ajab mirip dah gitu <laughs> yang di Indosiar? Ya, aku, aku tuh sampai saat ini belum pernah nih ya Kak Irs ya <laughs> belum pernah kayak ngeliat langsung gitu di belakang, di depan gitu oh, bahwa belum pernah, belum pernah. Tapi ngerasain kayak tanda tandanya pernah. Oh gimana gimana tuh? satunya waktu itu aku pernah nginep tahun 2014 atau 2015 ah. tuh, di hotel di salah satu hotel di Jogja. Tapi oh, gak tahu namanya. Iya iya. Ya. Itu hotelnya tuh di pertigaan. Jadi kalau ada di sana tuh ada istilah pertigaan itu tusuk sate tau gak sih? Tahu tahu tahu. ya kan itu kayak ah. ada istilah tuh. Pertigaan tusuk sate. Iya. Gitu ah. ya. Jadi ini pertigaan emang tuh bangunannya tuh di pas di pertigaan ah, itu. Mulai ah, di secara princi gitu maksudnya itu kesana tuh ngapain ada kegiatan apa gitu Berarti sama teman-teman holiday. Oh, ya kayak ya ada tujuan juga tapi okay. sambil main-main lah itu berapa orang kalau tujuh tujuh orang tujuh orang kakak Eni itu tujuh pak ada kesamaan ada kesamaan eh enggak delapan oh, beda, beda. Beda ya. enggak sama aku sengaja biar enggak sama aja ya habis itu kita check in di situ di hotel itu check in terus baru masuk tuh nggak ada hawa-hawa gimana okay, gitu. kita itu kayak Dulu tuh ya zaman dulu aplikasi yang kayak Red door Itu tuh maksudnya mungkin udah ada, uh -uh. aku yang nggak tahu. Tapi belum se sekarang loh. Uh. Sekarang kayak gampang banget. Dulu tuh kita pakai informasi di Google. Iya, iya, iya, iya. Itu berarti tahun 2014 uh -uh. Informasi di Google kayak hotel dimana, murah sana. Nah, namanya oh. curiganya aku pas check-in ditanya berapa kamar. Oke, okay. satu kamar aja kan. Karena, oh, dikasih, dikasih ya Iya, satu karena kamar. aku tahu satu kamar di sana itu kayak ada dua kasur, uh -uh. satu kasur tingkat. Oke. Okay. Jadi dua kasur biasa sama kasur tingkat. Jadi ada tiga tiga kasur. Heeh. Oh, oh. Nah itu kan bisa tuh kayak yang kasur bawah ditempatin dua orang, dua orang. Yang ini satu satu. Iya, iya, yang iya. satunya berdiri kan tujuh itu. Waktu itu kita check in eh check in tiga hari untuk tiga hari. Tiga hari. Okay. Tiga hari dua malam. Hmm. Dua malam itu kalau nggak salah harganya nggak nyampe 200 ratus. Gak nyampe. Gak nyampe. Jadi itu murah banget man. Bener. Itu dua ribu berapa itu? Dua ribu itu kalau nggak salah ya kalau nggak salah itu seratus delapan puluh lima apa seratus sembilan puluh nyampe dua hmm. awalnya sebenarnya itu kan cuma empat orang Oke. Okay. itu tuh cair seratus lima puluh gara-gara ada nambah tiga orang lagi dijadiin seratus delapan puluh lima atau okay. sembilan puluh lah bisa gitu ya? bisa okay. di situ tuh udah mulai nggak ada curiga aku nanya dong uh -huh. ada breakfast nggak ada men banjir eh, segitu ada, ada. breakfast man. walaupun breakfastnya tuh roti diselain Uh, roti tawar, diselain warna apa, selai strawberry, sama teh hangat. Tapi itu udah breakfast Dan itu semua dapet Semua? Semua oh. Ini kapan cerita horornya Men, pak? Ini, <laughs> ini, maksudnya udah gak Itu aja, itu aja udah pertama Udah Udah curiga Udah, tapi aku belum curiga Terus dia pas curiganya gini Oh rame-rame ya, iya apa-apa. Dia tuh kayak seneng loh penjaga hotel oh. Karena menurutku, itu sebelumnya, ya emang ini sepi hotel itu Oh iya kayak kayak kaget. Iya kaget. Dikasih kamar di lantai dua. Oke. Okay. Lantai dua itu ada tiga tiga lantai. Nah, lantai satu, lantai dua, tiga. Ya. Lantai lantai dua dah kita dekat tangga. Dekat tangga juga. Dekat tangga. Hmm. Dan itu dia tuh setiap tangganya itu ada cermin. Aku kira dulu kayak, wah ini enak nih untuk tamu-tamu ngaca uh -huh. ngaca gitu. Loh. Tapi cerminnya tuh selalu berhadapan. Maksudnya berhadapan tuh uh, di depan ada cermin, di belakang ada cermin juga nah, gitu. Selain kita naik. Aa. Uh -huh. Ada tembok dipasangin cermin kan? Iya. Cerminnya itu kalau kamu ngeliat ke arahnya berlawanannya dia, -ah. itu di tembok yang di arahannya tuh pasang cermin. Lah. Jadi gitu terus. Jadi kayak model zigzag gitu loh. Oh iya iya oh, ya. Iya. Terus kalau saya pernah dengar kalau ada cermin setan itu sulit masuk ba. Nah aku nggak tahu. Aku nggak tahu itu. Aku belum, oh. belum belum belum apa nggak tahu gitu kan Oh lah. gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Sudah kita masuk. Tidur. -ah. Aku tuh kalau kena kipas sakit orangnya. Kan nggak mau egois dong. Mereka berenam pakai kipas. Anda, oh benar-benar. Anda guys. harus mengikuti dong. Iya. Tapi uh -uh. daripada aku sakit, besoknya kita mau jalan-jalan. Iya. -jalan, yeah. Akhirnya aku ngalah. Terus? Aku tidur di luar, tapi dengan dalih nggak nggak pengen tidur di luar, aku pengen, eh aku di luar aja nyari angin gitu. Oh gitu. Nah, di luar itu di depan pintu kamar kita, uh -uh. kan lorong tuh, lorong. Di sana kan banyak kamar-kamar tamu. Kamar, kamar. nah, oh. Jadi apa di hotel tuh? Iya. Yeah. Di lorongnya tuh, perdepan pintu tuh ada sofa. Hmm, Sofanya sofa kan? panjang, tahu nggak sih? Bisa kan sofa tuh kalau setiap satu orang duduk ada sekatnya gitu kan? ini tuh kayak plong, kayak bisa tiga empat hmm. orang duduk, hmm. tapi kayak nggak ada sekatnya. Aku tuh tidur di luar, karena aku nggak mau egois kan yang tadi kayak bilang tuh di dalam tuh kan teman-teman kan kipas, karena murah itu nggak pakai AC men. jujur aja, ya, pakai iya, kipas. Iya, iya. Aku kalau kena kipas sakit. Jadi di hotel tuh orangnya terpanjang panjang. Aku tidak di kamar dua kan nanti, hmm. hmm. terus kita masuk udah cekin, nggak mau egois dong yang karena aku kena, kalau kena kipas sakit, karena itu hotel harganya murah bisa bertuju kipas yang dipakai dan itu kan kipas yang muter di atas oh gitu kipas ini tahu gak sih yang dipasang hmm. di tembok? oke oh, di musola ya? Nah, biasanya kayak di pabrik oh iya di pabrik blower namanya ya? iya model gitu yang kipasnya nancap dari di tembok tembok oke okay. ya kayak gitu tapi kipas hmm. ada kayak talinya gitu ah itu old school banget sih itu udah emang, itu disitu udah Ya, ada absurd lah, aku yeah. tidur di luar di sofa yang yeah. tidak nggak yeah. ada sekatnya itu, aku kan panjang lorong, terus sudah sebelum tidur kan baca doa dulu aku, baca doa tuh, terus nah, di jam berapa itu, aku kok nggak salah keluar itu jam setengah satuan. Karena kita pas di dalam itu masih bercanda-bercandaan, pas udah mau tidur mereka ngidupin kipas, aku keluar. Hidup, hidup semua, di lorong tuh lampunya hidup juga, hidup, tidur situ kan eh awalnya nggak niat tidur situ, tapi iya. kayak main hp terus ketiduran, yang udah di sini. Nggak mau egois kan gitu uh. pas lagi tidur, ini beneran ya, jadi tuh udah pas udah lelap-lelapnya itu tuh kayak ada orang lewat men tapi orang lewatnya itu, coba kalau mikir, kalau kamu lagi lewat, ada orang tidur pasti kayak pelan-pelan kan iyalah iya kayak, itu tuh kayak jalan biasa dan itu bukan telapak kaki yang sepatu, cuma kayak ada orang lewat aja Oh kerasa cek cek cek cek Iya iya ya. kayak kayak kayak gimana kayak ada orang lewat. Oh, nggak, iya. Tapi nggak kayak yang dor, dor oh, gitu oh. nggak nggak keras gitu cuma kayak orang biasa lewat jalan biasa. Jadi setiap aku kayak mau ih bener nggak sih ada ada apa ada Bila bunyi orang, ada, ada orang ada lewat. Orang. Uh -huh. Pas bertanya gitu kan kita nggak melihat langsung bah gitu kan uh -huh. kita harus kayak diam <laughs> dulu <laughs> ih bener nggak sih ada yang itu. Setiap aku bertanya gitu itu tuh kakinya balik lagi men. Yang awalnya tuh start dari sebelah sini uh -huh. sampai ujungan ya dia tuh kayak balik lagi, nyamperin ngamperin kayak, nabis abis aku pernah, Ih, beneran nih, pas aku kayak dalam hati bertanya lagi, jalan lagi. Jadi dia itu lewatnya tuh gak sekali gini, itu kayak beberapa kali nih. Mungkin itu ada kayak du, dua setengah lah, misalnya ini satu, dua, dua, satu, hilang oh, terus. Langsung, itu tuh aku mau ngeliat yang di langkah yang kedua kalinya oh. dia menunjukin, apa sih ini, masa anak-anak itu langsung badanku, tau gak sih pernah yang badannya kayak gak bisa gerak? Kayak kram gitu ya? Iya, oh. tapi matanya ikut merem. Oh. Tapi gak, gak, gak deg-degan gitu? Wih itu... Ter -ter gitu Kayak makin cepet loh detaknya tuh, ter -ter -ter. karena mungkin deg degan ya. Karena kayak was-was gitu loh. Ih, oh. Nih. Oh. Oh. Karena aku sempat mikiran juga itu kayak... Nah, namanya juga ya di kota orang, itu takutnya kayak begal-begal gitu loh. Oh, gitu. Walaupun eh, walaupun di dalam kayak hotel gitu, oh, tapi aku kan was-was juga ya kan siapa, siapa, siapa tahu, tahu gitu ya? penghuni lain mau ngapain aku. Aku uh -uh. takutnya gitu kan. Okay. Terus tuh akhirnya maksa nih udah bangun gini. Uh. Itu aku kayak orang kosong wasan kayak emang keringetan kayak abis apa sih gitu. Ya? Uh. Itu kosong, ada apa-apa. Kosong men. Gak ada, maksudnya tetep kayak lorong. Kayak lorong. Iya, iya, iya. Aku dong pintu dulu tuh keadaan tertutup kan keluar tuh keluar temanku keluar dulu masuk gak gitu ya, mereka kan waspada -was juga di kota orang tapi uh -huh. pas mereka semua pada lelap ada yang ada yang masuk dikunci lah tapi kuncinya tuh kayak yang ceklek gitu loh bukan yang pintu uh. aku ketok dah dibukain gitu sama teman salah satu dibukain apa dulu dia kayak gini nggak aku gak cerita aku nggak cerita ini dalam aja dah nah, aku lihat jam itu lagi berapa menit lah, itu subuh. Itu subuh. Subuh-subuh. Aku masuk dah situ. Uh -huh. Aku gak cerita men. Oke. Okay. Kayak gak terjadi apa. Naik dah aku ke kasur yang tingkat tadi, kan uh -huh. ada kasur tingkat, naik ke atas. Jadi di atasnya, aku kayak. Nah, maksudnya orang-orang. Ternyata udah mulai azan, anak-anak bangun. Uh -huh. Bangun, uh -huh. udah bangun. Habis itu tuh pada bangun-bangun semua main HP, nggak ada yang mulai. Maksudnya, pas aku ngomong. Eh, tadi kalian ada yang keluar gak nah? ya? Kenapa mah, dos? kenapa? kan aku ketiduran. Terus ada yang kayak mondar-mandir gitu. Masa? Ya, akhirnya temanku itu ngomong. Aku pasti di dalem, ada hidupin keran, men. Nah, keran nah, air ayo. di dalam kamar. Jadi temanku itu ada yang ngerasain juga. Oh, oh. Keran air. Itu di kamarnya ada? Juga. Ada. Ada, ya kamar hotel, ada kamar mandi bro. Hal. Tapi temennya gak ada yang ke kamar mandi? Enggak, enggak ada. Di temenku yang bangun tuh ngeliat. Maksudnya semua pada tidur, uh -huh. jadi keren tuh gak langsung ceret gitu loh, kercik kercik kercik kercik. Karena awalnya gak ada bunyi, kercik uh. kercik kercik. Udah ke kamar mandi temanku itu, matiin. Pas dia matiin, aku ngetok. Uh -huh. Pas dia buka, udah. Gitu, habis itu ngobrol tuh. Dan terus besoknya breakfast juga? Kita pas breakfast baru cerita semuanya. Wah uh, baru? Enggak, uh, ternyata yang kayak ngerasain itu bukan aku sendiri. Uh -huh. Uh -huh tapi enggak semua. Hmm. tapi Enggak semua. Salah satunya ada temanku juga. Yeah. Kan dia eh bapaknya udah meninggal. Oke, okay, oke. Okay. Bapaknya udah meninggal. Pas dia tidur itu, hmm. dia tuh kan di kusir eh di kursi di, di kasur dekat, uh. tapi yang bawah. Oh, yang bawah. Heeh. Kusetet itu. Eh jendelanya itu masih nako, tahu gak sih nako? Yang kayak jendela lipat yang kalau kita giniin baru dia kebuka. Oh, iya. Iya, zaman, zaman dulu. Wih, itu vintage banget, men, Terus ada hordeng itu tuh dia pas tidur, hadap ke arah jendelanya itu. Hmm. Ordenya tuh uh, kayak danging, kan? terus terbuka sedikit kan. itu ada bapaknya berdiri, man. Wow. Itu nggak satu orang yang dialami, masih di... Iya, di, teror, teror. Iya, okay. di Ada bapaknya uh, berdiri. Itu beneran ya dari ceritanya ya. Uh. Walaupun aku nggak ngeliat bapaknya, tapi aku ngerasain itu. Bap bapaknya berdiri. Itu bapaknya kayak mau ngomong sama dia. Oke. Okay. Kayak mau nyampein sesuatu. jadi merinding nih, men. Bener. Kayak mau nyampein sesuatu, itu oke, oke. kayak mau ngasih tau, uh, temanku kan ada, itu uh, dia kayak bilang, dia tuh kayak mau ngomong sama aku dulu, maksudnya kayak mau ngasih tahu ada apa gitu, oke, oke. kayaknya gitu. Uh -huh. Nah itu dia mimpi, dia sadar mimpi. Pas kebangun, pas dia kebangun itu, pas yang anak-anak udah rame uh -huh. itu, dia kan kebangun. Jendelanya yang di mimpinya yang itu, yeah. kebuka beneran. Di mimpinya bagian itu kebuka. Pas dia bangun, di bagian itu kebuka. Kebuka juga ke ordengnya kebuka. Pas di bagian itu. <laughs> Tapi udah kita kita udah ngobrol, udah main <laughs> HP. Aku udah kita udah sempat cerita kita yang tadi itu yang ya, Mbak. Iya, benar, ya. Terus akhirnya pas yang di breakfast, baru dijelasin namanya. Yang eh, ngobrol. Akhirnya ada temen nih dari Lombok kebetulan ketemu di sana. Oke. Okay. Dia mampir ke hotel di hari berikutnya. Kita oh di hari kedua. Kan, ya? Kita baru cekinnya in sore mau magrib. Oh, ya. besoknya. Enggak, langsung malam itu juga yang kena kejadian itu. Oh wajir. <laughs> kita udah tiga, uh, tiga hari dua malam, <laughs> masih ada satu malam, iya <laughs> kan? Itu gimana tuh, kayak ada ketakutan hari la lainnya? Enggak, itu mungkin ada positif okay. mungkin lah. Sorenya temen dari Lombok dateng. Oke. Okay. Terus itu kita ke luar kamar, ada yeah. kayak area rutup, tapi bisa dipakai jemuran gitu loh. Iya, iya, iya. Kan nongkrong sih situ kayak okay. ada temen yang nyebat, ngerokok gitu aku kayak gak ngel -ngel, ngobrol aja kita ngobrol sampai maghrib itu. Dia cerita. Kalian di sini? Iya. Oh. oh. yang dari Lombok itu? Iya, teman. Dia udah lama Bukan, dia dulu ternyata pernah di situ juga. Anjir. Dan dia ngomong gini. Semalam kenapa gitu? Langsung gitu, Men. Udah nebak ya. Dia udah gini Anjing tuh kayak udah udah terkenal gitu loh kayaknya kayak, kayak ada cerita lama yang dia alami juga Iya, tapi dia waktu itu nggak ngomong karena pas aku cerita Iya kita udah dua hari, disitu. maksudnya kita udah ngeper uang, mm -hmm. udah cocokan, dia juga kayak menghargai, oh udah biar nikmatin aja dulu, udah bayar juga kan. Oh. Pas malam itu yang keduanya itu, cerita ada dia, enggak maksudnya semalam udah ada cerita apa? Oh, nah kita kita bingung, iya. bertuju loh, enggak maksudnya kita mikirnya cerita apa nih? Aku kira cerita kayak gibah teman-teman apa, -apa. Oh. kan, biasanya teman mau ngumpul sekarang suka ya, gibahin iya, iya, apa iya. gitu. Ternyata dia ngomong cerita apa nih? Lo biasa aja nih di sini tidur sini gitu terus semua teman-teman anda Hah? yang yang ngeliat kan yang maksudnya yang ngerasa ngerasain itu ngoblik oh, tapi kita kayak udah kayak udah tahu nggak lanjut bahas gitu loh karena kita maksudnya di asalnya di markasnya lah A -a. <laughs> kan iya iya iya terus udah kan akhirnya malam itu kita semua begadang kan nggak ada yang tidur kita jalan-jalan ke Malioboro, balik-balik ke hotel lagi tuh udah jam tigaan terus habis itu kita kayak apa namanya ngobrol gitu A -a. As udah denger azan subuh, baru kita pada tidur. Tapi selama ngobrol itu gak ada kejadian <tuk> aneh? Enggak, karena kita semua sadar. Oh <tuk> gitu. Dan di dalam oh. ngobrol, ngobrol semua nih. Tapi ngidupin kipas? <tuk> Waktu itu ngidupin sih. Hah. <tuk> Anda gak sakit? Besoknya sakit, baru pasti check out. <tuk> Enggak, tapi pas itu kayak sakit -sakit kayak gak enak badan nah, gitu iya. loh. Tapi itu pas malamnya itu, kita ada yang tidur, ngobrol, itu kayak... Kita tuh kadang sambil menerkan, mereka kalo... <tuk> siapa nih? <laughs> ya, gitu. nah, kita kita kayak, ini lagi bertuju nih. kita balik tuh jam, ya anggap deh setengah tiga atau jam tigaan ya dari ya, ya, Malio ya, ya. ingat ya. banget kita begadang sampai ke Malioboro, men, sampai di Malioboro tuh semua toko-toko udah pada tutup, baru anda balik. baru balik. Oh. Terus itu kan kalau masalahnya sebulannya tuh jam lima, apa jam lima lah lupa aku. Oke sana, kr ya, eh, di sana kan subuhannya lebih agak malam dikit. Agak. Ayah, malam malam. Sudah di Jogja tuh langsung kita kayak ngobrol. Pas udah dengar azan, uh -huh. baru tidur. Terus, tapi setelah abzan itu kan tidur hmm. itu biasa tidurnya tidur, breakfast bangun jadi kita tidur sebentar bukan iya. tidur tiba oh. tidur malam tidur ya, siang ya, ya. iya jam kita kayak tidur siang itu cuma dua jam gitu uh -huh. bangun, breakfast gantian, mandi makan tuh roti selainya prepare pulang sekotek kan bisa ya siangan tuh uh -huh. kita jam 9 tuh dicabut saking takutnya bukan gitu. karena keretanya jam 12 <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> takut. Tapi, tapi dari situ tuh uh -uh tapi itu itu gak. bisa dijelaskan gak, maksudnya uh, siapa yang punya gitu, gak, nah, itu setelah apa. itu kan udah pulang nih nah. udah, dicari eh, ini hotel bekas apa gitu nah. nah. nah, nah, nah. tapi abis itu, aku kan dipikirkan orang kadang kayak kepoan gitu loh maksudnya kayak iya. itu, urusan orang aku gak kepo okay. tapi kayak suatu tempat yang aku kesana, ini sejarahnya gimana bla bla bla, -bla gitu loh di perjalanan, mereka tuh udah kayak nothing to lose, kan karena cuma yang tahu itu kan yang aku Yeah. Eh bukan yang tahu ya, yang yang kayak aku, temanku yang keran tuh, yeah. sama yang ketemu Bapak. Iya, tiga itu. Oh, ya. tiga orang gitu ya. Yang kalian cuek kayak oh. bener enggak sih cerita gitu. Di perjalanan kan kita naik kereta ke Surabaya. Kita soalnya eh, naruh kendaraan di Surabaya. Oh. Naruh kendaraan pribadiin okay, okay. gitu. Heeh. Uh -uh. Habis itu kita pengen kayak teman-teman ada yang belum pernah kereta. Jadi oh. kita dari Surabaya, awalnya kita tuh langsung pengen kayak ke sana loh dari Bali, Jogja, ke Dulu. Uh, uh, naik kereta dari oke ya. oke okay, okay. itu di perjalanan aku biar tuh hotelnya gak sebetulnya aku ketik nah? nah, kan kan nah? nah. nah, keluarnya tuh blogger-blogger -bl tuh Oh, blogger-blogger ya. horor gitu baru ya. kan ketik namanya aja nih tak tak tak tak tak ada yang review dari atas tuh itu tuh dari atas di page pertama kan bisa google ada page 1, page 2 iya page 1 sampai mau ke bawah tuh nggak eh, nyampe bawah lah pokoknya beberapa atas itu itu cerita horor blogger Anjir. blogger yang pernah tinggal situ. entah tinggal situ atau cerita dari temannya ya. Itu ada kayak 10 dokter. Mau mungkin 10 gitu, gitu. oh, oh iya. Enggak iya. kedengaran gitu. Anda ngomong tadi, Pak. Iya. Benar gitu. sih. Gitu. Iya. <laughs> tapi kalau kita dengar cerita tadi, Pak. Tapi emang kalau hotel tuh menyimpan beberapa cerita emang. Nah, benar. Tapi udah pernah ditelusuri sampai emang background hotel itu sampai kayak yang oh wow, ya udah. Kalian rata-rata setiap aku kayak ke Malakuk, kalau di Bali sendiri malah kayak tanda-tanda kayak gitu tuh enggak pernah, enggak hmm. pernah. Tapi kalau di tempat orang tuh, kadang kita enggak tahu kan ya, hmm. maksudnya di Surabaya aku pernah di di alam paling ser, eh, menurutku ya, hmm. ilnya langsung bulumu langsung berdiri gitu. Di alam maksudnya di outdoor di gitu. Alam, hmm. gitu, di alam dong gitu, iya hutan hmm. gunung itu lebih seru gitu liat. maksudnya lebih kayak teng, gitu soalnya rumahnya kayak bukan kalau di rumah tuh kayak maksudnya rumah ya. tetangga enggak enggak maksudnya kalau kayak di entah bangunan hmm. entah tempat uh, rekreasi ya, tempat bener, apa bener. itu tuh kayak di sana tuh kayak masih ada orang gitu ya, masih, tapi kamu kalau di alam cuy itu kayak kayak menyatu aja kamu sama temen-temen misalnya iya. kamu ber, bertiga nih iya, iya. kamu sama temenmu bertiga itu aja gitu okay. udah nggak ada orang lagi oh ya benar benar pernah pernah ke Bromo lewat jalannya film ini nggak apa-apa lanjut lagi gak apa-apa ke Bromo lewat jalannya film 5 cm wajib tau? iya iya film 5 cm ke Tahu. ada suatu jalannya, aksesnya dari Malang oke okay, oke okay. dan itu tuh aku pernah lewatin jalan kayak perumahan itu di Malang tuh kayak ada berapa jalan dari perumahan, bisa nembus ke sana gitu Para Bromo itu perumahan salah satunya, masih, masih ada rumah-rumah nih pemukiman -rumah nih terus mulai sepi, mulai keliatan tuh, biasanya perbatasan alam sama Uh, udah pemukiman warga, hmm. itu kuburan biasanya. Oh iya. Yeah. Iya kan? Yeah. Bener kan kalau yeah. di setiap di, yeah. Setia di, di jauh -jauh. kuburan, kuburan yeah. perbatasannya kayak yeah. itu. itu. udah mulai ada kuburan tuh, itu malam start jam setengah satu. Ada kuburan. Anjir kuburan malam sih. <laughs> malam. Nah dulu tuh HP temanku ada canggih dia, zaman dulu ya, Nokia. Bukan, ini lebih lawas lagi daripada 2014. Ini aku pas baru tamat SMA. Wow. Oh. Berapa? <laughs> aku <t> <laughs> <laughs> aku tamat SMA 2011 atau 2012 deh. Oh. Nah abis itu sambil nunggu kan dulu tuh kalau sambil nunggu ijazah ada jeda libur tuh loh. Iya benar. Itu aku ngucap tiga jari. Iya. Gitu. Nah. Itu aku sama teman-teman jalan-jalan ke Bromo naik motor. Okay. Dari Bali. Itu lima, eh, lima, lima orang tiga motor. Lima orang tiga motor. Iya. Ada satu yang sendirian. Oh. Jadi terus, yang sendirian terus. itu siapapun yang sendirian itu ditaruh di tengah dari Bali. Ya, oh. Jadi biar yang depan nah, kelihatan, yang belakang kelihatan itu oke oh, oke okay, okay. nah udah sinyal gak ada men, telepon telekomsel yang katanya ada di itu, sinyal tuh kayak gak udah, udah ya. bukan gak ada kayak internetnya tuh, sinyal ada nelpon tapi internetnya tuh kayak, kita pakai GPS kita sama-sama belum pernah ke Bromo terus di itu ditemukan, ada temennya Nokia, tapi Nokianya dia tuh tanpa internet pun, map nya tuh masih bisa jalan zaman hmm. dulu lah A -a apa aku yang apa gaptek apa-apa, dia tuh kayak bisa di offline iya dia bisa di Oke, offline okay, okay. jalan gitu nah itu di jalan itu emang ada jalan ya, ya. ada jalan dan tapi, dia ada, ada perumahan gak? Uh, itu udah lewatin men, udah jauh, udah hmm. ke atas udah ke atas uh, uh, uh. terus itu udah apalah, pokoknya pernah nanya warga pas beli minum e, pak jalan ini bisa pakai ke bromo oh bisa, tapi kamu mending lewat sana nih, dikasih jalan dah oh padahal udah dikasih tahu sama Iya. Segarga. Tapi kita lihat di peta itu tuh shortcut gitu loh. Oh, langsung okay, gini. Oke, okay. uh -huh. oke, suruh nonton, kan. Oh, Pak. Ya udah, makasih. karena kita kayak enggak nah, bosok paling, uh. uh, iya, iya. paling paham kayak paling paham ini lebih dekat gitu, sana lewat. Uh. Ghostville. Nah, itu, itu feel serem tuh dapat, men. Uh. Tapi zaman dulu aku feel seremnya bukan yang ke hal gaib. Oh, eh uh, suasananya gitu ya. Kayak manusia. Oh. Misal ada perampokan. Oh gitu. Nah, uh. Tapi itu serem juga men, itu takut. Serius tuh men. Yeah, yeah. Soalnya nyawa men. Itu tuh udah bukan gini uh. lagi. Uh. Itu bukan Di... negeri kita soalnya uh. pak. Sudah ketemu wilayah ada kita. dagang sayur. Ngebut. Tapi dia turunan dari arah berikutnya. Kita ngeliat kan. Tanya bapak itu. Kita bel. Itu. Dia siapa Dia nggak berhenti men. nggak pelan-pelan pas ada kita ditanya. Jadi uh. pas kita udah berhenti, dia dari jauh tuh. Pak Pak misi Pak gitu kan dia ngomu butung kita ngeliat Pak ini bisa keliat ke Bromo dia tuh ngomong gini ikut saya gitu ikut saya dia udah nggak pakai berhenti mau Bromo ya deh gitu kan misalnya oh, kalau kita oh, nanya oh, oh. kayak Bromo ikut saya gitu dia ngomong terus tak ikut deh eh, kita bingung dong ikut gak ya ayo ayo ayo dia ngomong itu kayak buru-buru oh, oh. ikut kita men turun lagi ke pemukiman lagi oh, oh. pemukiman lagi dari situ kan dia udah pelan-pelan tuh baru dia berhenti dah di kayak warung itu naro A -a -a. stoknya dia, dia ngomong, adik udah pernah sebelumnya ke Bromo? Gitu. belum pernah baru sekali, oh ini jangan sini gitu dia ngomong Terus, ternyata bener yang pilih yang yang ketakutin, kenapa pak gitu A -a -a. Nah, ini pasti kayak mitos-mitos ya -mitos pak ya, kayak gaib-gaib, enggak -gaib, ya. oh, deh ini lebih parah ini apa katanya dia, itu banyak kejadian begal di situ. apalagi adik belum pernah oh gitu, jadi kalau belum pernah tuh kalau ketemu orang kayak anik pasti apalagi plat kita bukan plat situ. Oh iya iya. Jadi ya. kalau orang yang kayak udah pernah lewat situ tuh pas dia tahu ada tanda-tanda gitu dia ngegas, stres mm -hmm. gitu udah kayak paham. Iya iya iya. Dan ternyata itu tuh kok di sana itu mereka tuh nggak sendiri, man. Oh, berbanyak-banyak gitu ya. Itu misalnya kereokan, kereokan. Iya, misalnya kita nih berenam gitu. Aku kan berlima ya. Misalnya kita berenam aja nih. Mereka tuh bisa berdelapan sepuluh. 10. Dia tuh kayak udah udah tahu itu medannya seperti itu. Iya, nah, dia datang. Kayaknya kita muter, dan diputar di tempat yang diceritain itu. Ih, itu ternyata lebih kenang. Karena apa? Kita itu... Itu hantu sekarang, ini berhadapan dengan hantu? Iya, ini uh, lebih gaibnya ya. Dan kita tuh lebih ke... mistis Iya. Uh, kesalahan di jam. Oke. Okay. Ki kita ngejar sunrise. Iya. Sunrise. Tapi kita berangkatnya itu, sampai kelamaan. Jadi kita tuh kalau ada salah jalan masih bisa lagi kan? Jadi salah uh -huh. jalan situ tuh, itu tuh ternyata kecepatan men. kecepatan. Tapi bukan masalah kecepatan. Kalau kita kal uh, estimasi nyampe, itu waktunya tuh kecepatan kita sana bisa kayak santai-santai dulu yeah. lihat sana. Yeah, banteng malah banteng. bagus kan? Uh -huh. Tapi berkat itu kita jadi kayak pelan-pelan di jalan. Oh uh, uh, masih lama, uh -huh. Uh -huh. karena kita baru pertama kali nih ya, lewat. Dua pemukiman, bukan? jalan masih aspal. Kan? Oke, okay. aspal. Terus udah mulai perbatasan tadi, aku bilang loh, kayak ada kuburan tuh, jangan udah mulai kerikil. Uh -uh. Aspal, aspal lobang tuh habis tuh kayak kerikil. Terus semi-semi pasir. Dan akhirnya itu pas masih jalannya semen, ada kayak pasirnya itu. Kita udah di ketinggian tinggi men, pokoknya. Seribu kaki di bawah permukaan oh, laut. Enggak enggak enggak enggak enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, maksudnya. Oh. Pinggirannya itu udah sampai kayak, enggak ada pembatas itu tau nggak sih? Kayak alam, rumput-rumput udah lebat itu tuh udah kayak jurang gitu kan disitu oh, itu, eh. eh, apa aku tuh orangnya kuat dingin oh anda ini banyak banget gak kuatnya pak Benar, dingin dingin dingin makanya em jujur aku gak suka naik gunung lebih suka ke pantai oh jangan-jangan nah. gak kuat ngentui <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> gitu, itu, itu iklan pak ya <tuk> <tuk> nah, terus terus terus. aku dipindah awalnya aku di goncengan yang di ketiga yang terakhir berarti ya aku di terakhir ah, goncengan terakhir karena pindah ke depan oke di tengah tetap yang sendirian dia di di Tangan. tengah, oke. Okay. jalan, jalan nih bener. keempat temanku semuanya ngeliat. Uh -uh. aku tuh udah sekarat, udah beres sekarang, udah apa namanya kalau kedinginan tuh? Uh, udah menggigil maksudnya udah, ada... udah mau mati gitulah. ya <laughs> Iya. <laughs> lah kan gitu maksud, kalau ada temen, kayak temanku kalau kedinginan, uh, tangannya merah kak. oh, anda berarti oh, mau sekarat itu? udah dingin banget udah aku selop, aku tuh sampai udah di... kayak suspek corona gitu lah. oke <laughs> <laughs> <laughs> udah kayak dingin banget udah dingin temanku di depan yang gak digonceng aku A -a. itu baca dia kan mesti baca luar biasa oh, Yasin dia yeah, yeah. Oh Dia hafal kan? ya ya Oh ngga apa ah kedinginan waktu Oh iya ya yeah, yeah. kedinginan <laughs> dong. tolong dong reputasi saya terus-terus kusyuk kusyuk harus kusyuk temanku yang pertama yang ngeliat di luar yang gonceng aku ada apa coba nih bener-bener ada kakek, kakek di tengah hutan men malam-malam apa pagi malam-malam dingin segitu dan kakek-kakek itu cuma pakai kaos biasa uh -uh. cuma pakai tanah mereka beli celana kayak kayak -kaya petani masuk tuh banyak kan ya kayak tiga perempat lo kainan pendek tapi, tapi lebih panjang ya. ya lewat dari lutut lah iya uh -uh. kakek-kakeknya tuh berdiri di tulisan ada uh. selamat datang di kayak kabupaten baru gitu nggak uh, uh. pura-kira uh -uh. kan itu kayak uh. Uh, Penjagaan gunung oh, gitu penjagaan. loh kan biasanya oh. kalau mau masuk gunung ada kayak yang gitu, tapi dia sendiri dan kakek kakek, dan parahnya lagi kita apa? nggak pakai jaket, kos oh, oblong celana tiga perempat itu, oh. kita aja udah kedinginan setengah mati loh, sel lokal nya sel lokal lokal nya dia tetap masih ngeras dingin dong. Iya pasti. gitu. Iya kalau manusia normal. Bener. Ya. Dan di, di depannya itu kayak di seberangnya tuh kayak ada bangunan kosong, itu kayak kamar mandi gitu, loh. Oh, kamar iya. mandi yang kayak udah, udah rusak, udah gitu. rusak iya. gitu, udah kayak udah rusak. Kita pas ngelewat temanku tuh baca, baca apa namanya, Yasi. bahasa yasinnya hmm. lebih kenceng, kadang digonceng. Dia udah ngeliat tuh, aku tapi udah kedinginan. Hmm. Temanku yang di uh, nomor 2, kan sendirian, dia yeah, yeah. dia ngeliat juga men. Yeah. Tapi dia ngeliatnya tuh kayak yang gini loh. Dia tuh ngeliat ke depan nih, <laughs> dia tuh ngeliat nih di sini ada orang, oh, tapi yeah, yeah. kayak enggak diginin loh, enggak diginin. Oh, ada day empat lima persen lagi tapi ya. dia kayak, kayak penasaran. kayak enggak langsung lihat gitu yang paling belakang ngelihat teman yang paling jelas ngelihat itu dah buahlah matanya buahlah matanya tuh kayak kayak orang katarak gitu kan katarak kan putih-putih yang kayak gimana hmm. dia tuh hampir model gitu tapi lebih putih dikit lah tapi nggak seputih yang Di bagian samping, putih itu loh ya uh. jadi masih keliatan lingkar iya, gitu. oke okay. dan kita tahu yang lebih terkenal hmm. kita udah ngelewat semua hmm. temanku yang paling terakhir hmm. ngelihat kesepion hmm. dan kita ngapain dia apa? Dia itu noleh sambil nyengir. Anjing, pak lah, men. Ini udah gak masuk. Dari dari dia gak dari cara berpakaiannya juga udah gak masuk akal men. Jadi jadi selama prosesnya gini hmm. ya. Sebelum kita ngelewatin uh, mereka nih, sebelum yeah. kita ngelawatin mereka, hmm. kakeknya tuh udah ngeliat gini, dia Oke. Okay. Terus kita lewat, kita lewat. Ternyata dia tuh noleh, maksudnya noleh ngeliatin kita lewat, tapi posisinya tetap diam. Oke. Okay. Melihat nah, gini. Dan temenku yang terakhir yeah. yang nyetir, lihat Sepion. Dia itu udah ngeliat kayak gini, tapi tuh udah tapi nggak langsung, langsung gitu enggak. enggak. Itu kayak kayak pas dia ngeliat tuh kayak gitu aja Enggak, senirnya tuh nggak senyir yang kayak serem kayak di film-film horor kayak. Mana siapa do Oke, oke. Kayak kayak nah. gimana ya kamu kayak kayak biasa kayak iya iya kayak iya kayak tapi -kake ternyata biasanya. tapi cara nggak langsung berarti dia itu ngeliatin kan hmm. sampai gir gini. Yeah. Itu benar aku Yang belakang tuh. Yang nyetir kan yang ngeliat, oh, langsung ngegas dia, ngegas lah. langsung sejajar sama yang nomor dua. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. udah saking gitu ya, hmm. tapi yang digonceng itu enggak tahu. Tapi taunya dia kayak... Hmm. stop. Ada pos, ada pos penjagaan. Oke, okay. di situ baru beneran orang lagi oh. bakar kayu ya. Itu yang aslinya normal, kurang <laughs> normal lah. ini ya, pakai jaket. Iya, Jualan karcis. Kamu, eh, ini bro? mau. Hmm. ditanya sebelumnya, udah pernah lewat sini gitu, belum, Pak? Gitu. Oh, kalau... Kalo belum sih lumayan masih jauh nah, definisi jauh tuh berapa dia patokannya zaman okay. ya jadi pak di sini masih berapa jauh ya pak oh ini mah dua jam aja dua jam baru nyampe ajib, kalo udah ajib. biasa ajib. nah ini emang adiknya orang ini udah pernah ke sini lewat sini hmm. belum pak wow kalau belum bisa tiga jam maksudnya kalau jalur ini tuh lewat paknya wajib oke okay, ya, ya biasanya jib gitu. jib tapi kita tetap, tetap naik motor ingat hmm. tuh lewat itu ya deset terus dadar kita semua ini baru aku ngelihat juga. Berlima. Yeah. Habis berhenti kan udah amanku nyebatu biar kayak yeah. kedengerannya kan? bakar Dia bakar korek tuh sampai retak-retak gitu loh kayak. Iya, yeah, sulit. Enggak, ya sulit, sulit. Akhirnya pembonku yang bak kolek kayu tuh, yeah. korek kayu. Ini gini-gini agak susah. Kita tuh balik lagi ke yeah. Bapak yang tadi kan baru ngelawatin dikit. Yeah. Ngidupin di api itu. Biar yeah. bakar-bakar tuh. Bakar tuh. Aku, hey, Pak, makasih, Pak. Kita berhenti. ngeliat sih, apa ini tadi nih? Hmm. Yang tadi fotoan yang off planet. Iya, iya, iya. Oh, nih kita turun ke bawah nih, Dan. Kita berlima ngelihat ada danau. Danau. Danau, men. Tapi enggak ada data. Kita ngeliat semua. Wih, ada danau sih tuh Jadi genangan air. Hmm. Bulan waktu itu purnama. Aji. Jadi pantulannya itu kayak kelihatan banget iya, jelas. Iya, kayak, kayak genang genangan air. Hmm. Terus pas kita turun tuh, eh uh, pas kita turun itu itu kayak pasir, anjing. Itu, itu tuh antara kita semua udah halusinasi kedinginan, yeah. jadi kita ngeliat gitu. Tapi halusinasi kita sama semuanya, iya yeah, kok. Bisa loh, ya? danau orang gimana kau Berat kayak bulan, sinar bulan yeah, terus. Yeah. Danau kan kayak ada angin ngalir kan, yeah. gelombang ini kan, sinar bulannya kan, kayak goyang gitu. Yeah. Kita ngeliat gitu semua, ada danau di petang, gak ada danau. Kita semua yeah. ngeliat ada danau, men. Kalau jalan itu emang gak ada, sih. gak ada, gak ada emang gitu, tapi... Emang jalan itu beneran, maksudnya ya kita ngerasin bener ada, hmm. entah enggak di entah kita enggak kita enggak pernah tau ya. Tapi di dalam proses menuju sebelum kita ke bawah ini ada lagi satu, beneran ya. karena nenek-nenek, tapi nenek nenek-nenek lebih ekstrem daripada kakek tadi men Anjing nih, nenek nenek-nenek di pinggir pohon itu yang pohon tinggi itu apa pohon pinus ya? Yang ya. apa pokoknya kok ko, ko, di ya itu yang tinggi itu apa pohonnya pokoknya yang pohon tinggi-tinggi. Dia tuh lagi di semak-semak, dia itu posisinya kamu pernah ngeliat kayak? Model-model gimana posisi kayak ngesot nggak emang duduk anjing nggak pakai alas kaki kita semua lihat nggak pakai alas yang kakek tadi kita nggak lihat sampai ke bawahnya itu itu oh. beneran dan itu aku melihat ini nenek yang kakek tadi enggak lagi neneknya itu kayak orang nyari kayu bakar tapi ngesot enggak, enggak ngesot jalan lagi duduk di bawah di pasir anjing itu rambutnya baru semis-mis uban semis-mis uban malam-malam ya itu sih perjalanan normal matanya hmm. normal normal ngelihat hmm. tapi sama jadi awalnya ngikutin ialah. juga ngikutin matanya itu kita ngeliatin dia kayak kayak gimana sih kayak orang kita nggak kenal kayak mau nyapa tapi kayak ragu-ragu yeah. dia kayak uh. sungkan. Uh. dan dia tuh posisinya lagi ngesot sekarang so, kayak pikir iya ya, gitu. di bawah semak-semak okay, okay. oke oke dia sekarang pikir ya udah malam-malam udah tua iya, iya. ngapain ke tempat kayak gitu hmm. sendirian dan dia duduk di bawah ngapain iya. dan kalau orang orang setempat itu maksudnya nggak nggak bakal kayak ngikutin luar biasa aja soalnya itu kan jalan wisata gitu. iya kayak biasa aja juga dia nggak bu, bukan ngikutin yang kita jalan tuh kepalanya hmm. cuma gini nolak gini nah itu udah mah ngikutin lu, Kay iya, kayak aneh kayak, gitu loh. Kayak, kayak baru pertama kali ngeliat nah, gitu loh. dan dia, tapi dia enggak kayak yang kalau nggak kenal kan ngeliat gini ya udah ya udah Nah, sampai kayak gitu gitu loh. Ngegas langsung di pasir, men. Motor kita metik ngegas Hajir, itu udah kayak gini udah pasti. Udah inden oleng, udah oleng. Ngegas era ke bawah. Di bawah itu yang kita ada lihat. Tuh oh, di sini aja dulu nih, ada apa dekat sungai kan? Mm. Itu tuh pasir semua. <laughs> dan akhirnya kita dari jauh ngelihat api. Dan itu udah kita anggap surga, men. Di tempat kedinginan tuh. Wah, oh, ada api ada di surga. Hangat yeah, ya badannya tuh. Di mana-mana kan lihat api, ah yeah, oh, iya. neraka. <laughs> <laughs> itu iya. kan ada bapak-bapak yang hidup bapak-bapak hmm. sewa kuda oh sewa kuda iya iya banyak ngobrol lewat mana gue gitu eh kuda enggak gitu kan oh enggak pak naik motor kita oh mau ke belum ya ya uni oh, lewatin padang pasir ini kalau mau ya, biar nggak capek ya. naik kuda gitu itu pertama kali itu dari inget banget tuh dari arah malang kita berangkat hmm. dan itu ditanya ada, habis sewa oh lewat situ dia kayak oh gitu kan oh ada penjaganya tadi ya ada oh iya iya ya untungnya beli tiket kan beli ya untungnya apa, nyampe lah sini oh. udah ngeliat sunrise nah. gitu dia kayak mau basa basi cerita apa gitu, yeah, dia kayak yeah. udah, ya udah ada, ada gitu yeah, nah, yeah, yeah. Okay. akhirnya dari situ udah, itu... Yeah. tapi yang nenek-nenek itu, aku sampai saat ini kayak belum melihat kayak... penampakan, huh? langsung horor. karena mereka berempat, ya udah kayak halusinasi dan menganggap itu tuh kayak mau kayak... aku tuh mikirnya tuh kayak masih semi-semi gitu, kayak semi, kok tuh gitu Oke okay, oke. Okay, okay. Aku kayak masih gitu. Tapi pas dikasih penjelasan sama tamanku, tuh, tuh pikir aduh maksudnya malam-malam ngapain? Ya secara bro? logika kan masa iya. nenek-nenek kakek-kakek dingin. Iya, tapi sekarang langsung aku tuh kayak masih lah. Walaupun aku belum pernah lihat oh. yang kayak langsung frontal. Jo. Iya jam, -jam scare, gitu. ya. Ya, jump scare oh. itu kan kayak masih. Kita tuh jaraknya jauh, nggak iya. terlalu nggak terlalu dekat. Tapi kayak masih. Aku ngeliat dia bentuknya kayak eh, manusia. Uh -uh. Tapi setelah itu uh, lihat sunset. Lihat sunset. Eh Sunrise. Tapi setelah itu pulang, tangga lewat situ. enggak oh, lewat situ, L jalan honoroga, Tapi jalan lah jalan Ponorogo. Bapaknya kan jalan ada, aspart. udah pagi kan? Udah pagi, oh. udah jam sepuluhan. Udah, kita makan terus. terus abis tuh, sama. Jaman itu sama, dulu tuh aku kayak udah ngapain tuh kan? Browsing jalan uh, sini ke Bromo gitu ya. Lewat ke eh, akses ke Bromo tuh, lewat mana aja? Karena banyak tuh? Uh -uh. Jalan -jalan. Terus yang jalan dari ini, teman-teman, Apalin tuh jalan tadi. Coba tuh, ketik di Google, jalan aku nih gonceng. ada orang ngeblok juga ngeblok kayak ini jalan ini gini gini gitu. oh dibegal gitu maksudnya enggak enggak lebih ke horror jalan yang tadi kita lewatin berarti itu enggak seberapa ya dari-dari dari orang yang di google itu ya uh, mungkin mungkin mungkin. Ya, ya. mungkin ada orang yang pernah situ juga entah tapi momennya apa enggak tahu tapi saya juga pernah ke bromo pak tapi satu-satu angkatan kuliah gitu lihat jalan yang aspal itu ya. pakai jeep Oh, oh, itu kayaknya jalannya yang kamu udah bagus. Itu aku pertama kali kayak masih tahun lalu, ya. tahun lalu kayak. Iya, udah bagus. <laughs> udah bagus, ramai. Tapi gitu. dulu kayaknya bagus juga, cuma kita nggak lewat jalan yang bagus itu. Oh. Iya, hmm. iya, iya. Aku itu menurutku, tapi setelah itu yang terbayar <laughs> <laughs> Ya, bagi mereka, aku kan lebih suka pantai. Oh iya. Eh, Kalau cuma di sana masih kepikiran kan enggak, kan? Enggak, udah kayak nanti terus tapi pas di perjalanan kayak udah mau nyebrang tuh kan. Kita kan nyebrang ke Bali tuh hmm. di Ketapang Gilimanuk. Yeah. Kan itu selama ya hampir sejam, kan? Gak ada ya, bahan iya. kita. Cerita itu kita evaluasi lagi. <laughs> Bener gak sih? Maksudnya, oke, okay. serem juga ya. Maksudnya, setiap wisata tuh punya keanehan sendiri. sih Be Maksud, benar iya. lagi di alam ya. Iya. Menurutku, makanya lebih serem di alam daripada di kayak, yang pertama tadi. Eh, kayak bangunan iya. gitu, iya. karena okay. bangunan tuh kayak masih bisa get teriak, tuh kayak secara logis masih iya. bisa kedengaran lah. Iya, di alam tuh. langsung tiba-tiba hilang lagi, anjir. Anjir tuh kayak, kayak tadi aku dengerin yang tadi, yang pertama tuh kan kakek-kakek uh. Itu udah gak masuk akal gitu yeah. ada ada kakek-kakek dengan gak pake baju normal gitu loh pakai kaos doang Ya itu, maksudnya kalo orang senepat pun setidaknya pake sarung lah Ya yeah, nah, itu mungkin Itu normal lah, kalo udah kak, maksudnya pake baju doang ya, pakai apa? Uh, kaos ya? Iya yeah, Katanya mereka yang kakek-kakek, aku salah gak ngeliat, yeah. yang nenek-nenek baru Itu udah gak normal sih udah udah gak ke akal lah gitu yeah, yeah. Habis itu baru ke pos kalau situ baru ketemu kita kayak di ini loh kayak di apa? Habis kita ditemuin sama dia, terus kita dinitralisasian dulu. Nah iya, emang iya. kayak gitu anjing kayak. Eh, sepintar itu gitu loh mereka. Tapi, <laughs> tapi aku ngelihatnya maksudnya yang nenek-nenek itu, hmm. aku masih sampai sekarang nih aku menganggap yeah. orang. Cuma okay, dari okay. argumen temanku yang bilang, ngapain nah. orang malam-malam tes -malam itu? Nah itu hmm. duduk. Nah. nah itu makanya, nah itu aku sama hampir sama kayak kamu, maksudnya kayak kita percaya tapi kayak udahlah. Ya. ya gitu kan. Nah, nah, nah. Masih bisa kayak eh, logis logis gitu. Nah, nah, jadi nah, kalau Fani nah. kan beda tuh. Iya sih, iya sih. Setiap kita juga semua percaya loh kalau setiap ada dunia lain di dunia ini gitu. Ada iya. Dan itu tuh berdampingan dengan kita. Benar. Nah, suatu waktu juga kita bakal ketemu. Tapi jujur ya, hmm. Bapak Abdul belum pernah ketemu ya. Langsung enggak spot gitu? Enggak, ya. enggak pernah. jam scare belum pernah ya. Berarti kalian pada yang pernah juga? Enggak. Enggak, enggak sampai. Simp. Itu kalau udah sampai yang kayak gitu tuh kayak mungkin kamu tuh kayak level yang kan biasanya kalau di TV-TV apa apa? pingsan Nah, tapi kalau menurutku kita kalau gitu nah, itu tuh kayaknya enggak pingsan men Kayak enggak bakal bisa gerak kayaknya. Nah, iya kayak, kayak mungkin nah, ya, nah, kayak, kayak, kayak, kayak dia nunjukin berapa deket ya, kayak gitu berapa nah, detik kayak kayak lihatin. Iya, ya, nah gitu. Baru kalau. kita kayak Nah, gitu. Mungkin ya. Kusalah perang rasen ya. Dan itu bakal membekas terus kayaknya loh. Mungkin. so kayak ada nggak orang apa sesuatu yang nggak pernah kita lihat sebelumnya gitu kan? Kaya, tapi kayaknya kayak kalau menurutku bukan kayaknya lagi ya alam lain tuh emang kayaknya ada Iyi. eh bukan kayaknya emang ada Iyi. emang ada cuma tergantung kita menyikapinya ya hmm. iya benar nggak tuh gitu. tapi gini maksudnya kayak setiap kita di tempat orang itu kan punya adab-adab istiadat sendiri kan. Iya, tapi bener. tadi enggak melanggar karena kita enggak melakukan kesalahan apapun kan? A -a. <laughs> mungkin bagi kita enggak melanggar, tapi mungkin bagi ya, mereka risi. Mungkin entah risi atau kayak dia seneng aja gangguin. Oh iya, iya. ya. Ada ada ada ada yang bayi. nah benar nah. juga ada ada kayak A -a -a, manusia. Iya. Yeah. Yeah. Tapi hmm. mungkin kayak dia yang bukan nakal ya kayak uscil aja. Eh, nih baru nih. Nah, nah kayak gitu nih. Iya. Yeah. Baru nih. Baru. Ya. Apalagi kayak di hotel tuh. Baru ya. <laughs> Orang ya, jauh juga ya. Pasti mereka udah tahu lah gitu kan Iya soalnya ngomong eh, Logatnya Logat Bali jauh <laughs> nih ya. Mungkin gitu kan ah, yang iya. kita gak tau iya. <laughs> <laughs> Tapi ada ini gak? Kayak oh. ada sesuatu yang membekas banget gak? Kayak tadi tuh Kalau itu cuma menurutku ceritanya aja hmm. Soalnya aku kok ceritanya aku gak kayak lebih-lebih Itu yang faktanya yang okay, kayak okay. Uh, terjadi dan yang teman-teman contohnya kayak yang di bromo tuh yang lebih hmm. lawas itu, itu mereka yang alamin dan ceritanya ke aku dan hmm. aku juga ceritanya sama kayak cerita yang Anda dapat okay. dan tapi yang kayak di hotel itu juga sama ceritanya. Tapi menurutku yang, sampai saat ini ya kalau kita simpulin hmm. yeah, yeah. yang di bromo itu yang menurutku lebih menurut scary nih. Iya iya iya. Iya itu baru tamat ada. SMA aku. Aku lupa ya aku 2011 2012. Hmm. Tapi kalau yang, yang hotel di Jogja hmm. 2014, 2014 atau 15. dia ngelihat langsung kan? Uh, uh. Yang di Bromo. Masih merasakan ya. juga, ya, okay. iya kan? Iya. Ya, tapi gitu. yang aku lihat itu yang nenek yang kedua ya. Karena okay, okay. temanku yang bilang yang pakai yang lebih serem. Oh. Bola matanya putih. Yes. Okay. Benar. Klien itu dia tuh cengirnya yang cemir lebih. <laughs> tau gak sih kayak? Iya itu kayak. <laughs> ya itu itu yang serem malaman, yeah. ya Kayak lebih anjing lebih serem tuh menurutku lo ya. Dan di tengah tuh tuh, itu menurut gua di tengah tuh. Ini tuh kayak pengen lihat ke sini tapi fokus fokus. Enggak Anjir. So karena dia sendiri ya. Kalau untuk yang di Jogja tuh kita enggak bakal nyebut ininya hotelnya ya. Ya enggak usah. Ya itu. Mas tapi ya... kalau kamu review di pasti Google ada. tinggal ketik. Pasti termasuk. 10 10 Hotel Angker. Hmm. Pasti ada. Pasti ada itu. Ya. Anjir. <laughs> di dekat Malioboro gak terlalu dekat banget uh, dekat stasiun stasiun yang mana nih? stasiun abadi, depannya tuh hotel abadi, enggak? enggak, enggak, enggak beda beda, stasiun tuh aku, uh, aku tahu, enggak, enggak di situ enggak, okay. enggak dekat stasiun tapi biasanya hotel yang punya cerita kayak gitu tuh biasanya punya background ada pengunjung, mm -hmm. terus biasanya tuh mati gitu mm -hmm. iya gak? kalau enggak gitu, biasanya bangunan itu dulunya apa gitu? Tapi ya. kalau aku cerita yang kalau yang ya. kayak mati itu, aku kayaknya kurang. Uh, mungkin aku bukan yang enggak setuju, tapi kayak kurang percaya karena prinsipku kayak udah mati. Udah oke, nah oke. udah mati. Udah gitu, iya iya, iya, benar, benar. Dari cerita Dan, Kakak Abdul tadi, men, ya. benar, kita bisa nyimpulin gitu loh. Ada, ada cerita yang lebih horor ternyata, A -a. Ya. dari, dari, dari yang hit di YouTube sekarang. <laughs> Apa, Pak? Apa ya? <laughs> <laughs> <laughs> Ini ya, pokoknya bro, banyak ya, cerita. Ya. Ya, <hari> oh iya, itu, itu serem gak sih? beras challenge tuh Itu enggak serempak pak, alay tuh pak Anjing, ada yang giniin, kuas kan Masa leparnya dari sini, padahal dari bawah Itu kan amatir, maksudnya enggak logis pak Itu kualitas editingnya itu Itu nenek-nenek tadi aja cringe gitu Iya, cringe banget Sans banget Tadi nenek-nenek seharusnya tuh nunggu dia asli Kuas gua mana anjir Ya kita kita tutup aja pak gimana? Ada ada pesan pesan nggak? Ada pesan nggak? Kayak kayak ini kan tadi cerita pertama adalah pengunjung hotel. Ah, ada pesan nggak kan buat pengunjung hotel gimana gitu menyikapi kayak kayak gitu? Oke, okay. kalau kejadian hotel tuh udah dua kali sebenarnya tapi satunya nggak usah terlalu di lah. Jadi buat teman-teman ya kalau hotel tuh makanya kadang terusin dulu nggak apa-apa kok lebih agak mahal sedikit oh, iya. dibandingkan ke, tiba -tiba murah. Tiba -tiba kayak tiba-tiba kayak tapi dapat fasilitas kok, banyak. Iya, kok uh, uh. kayaknya apa, apa bukan fasilitas banyak, ya kayak kok apa apa kayak dipermudah. Uh, ya gitu kan, uh, ya itu gitu. kan kayak <tutuk> Hah, gitu. Hah, gitu. Ada apa ini? Iya, iya, oke. Jadi Terus, apalagi buat teman-teman yang tujuannya ke hotel buat zina, tolong dicek-cek dulu ya. Hotelnya boleh sih enak, ya, tapi. Tapi kayaknya dengan teknologi sekarang mungkin bisa riset dulu lah. Iya. Apa yang termasuknya maksudnya cocoknya kayak di mana? Apalagi di diaplikasi kan ada kayak review review nah, apa? Udah banyak, banyak lah. Banyak banyak, coba aja dulu. Nah ya. itu. Harga lebih baik keluar harga eh harga lebih hmm. mahal dikit dibandingkan murah tapi kamu nggak tahu backgroundnya. Nah bener Lebih baik kita milih normal normal aja sebenarnya. Gitu, Sudah pasaran Nah ya. untuk yang cerita tadi ya, itu kan wisatawan, gimana? Wisatawan yang pesan-pesannya kayak maksudnya buat oh, wisatawan baru gitu. nah itu kalau buat teman-teman mau ke hotel manapun, dimanapun. Lebih... Ke wisatawan tadi, ke Bromo Oh, ini bahas hotel apa wisatawan? Bromo lagi, kan oh, bromo. udah tadi Kalau buat apa lagi? Kalau yang ke alam itu Oh, ke alam, wisatawan, cancuk Iya benar kan, wisata alam Lebih kayak ini uh, Kayaknya ya Omongan sih Omongan kayak dikurang-kurangin kalau misalnya ya. Kayak kasar, bla bla bla Sama apa-apa kayak yang alam tuh, kurangin lah okay. Kita tapi gak pernah tahu kan Misalnya kita ada kayu, mukul-mukul tanaman-tanaman Ternyata itu tempatnya dia nah, uh, lagi, lagi ngumpul penuh. kita kan enggak tahu nah, gitu. atau perlu kalau perlu keamanan mungkin bisa sewa target ya. ya soalnya kan tadi ceritanya kan awam ya iya awam dia, nah, ya, jadi jangan sampai nggak mau kehilangan uang naik hmm. jeep atau nyoba-nyoba sendiri kita nggak hmm. tahu Medan ya. ya karena orang sana yang paling tahu sana nah hmm. pokoknya biar aman bener. cari target dan ya. banyakin bawa temen ya. terutama bawa uang juga banyak nah, gitu itu benar ah. jangan memaksakan anda budget minim minim ya, kayak ya. youtuber youtuber apalah ya. Gitu ya. Okay. kalau kamu backpacker oke okay. ya. tapi kalau kamu sok sok pengen ke tempat elit dengan budget pas-pasan mending di rumah aja mending di rumah aja karena wabah covid 19 belas <laughs> <laughs> oke okay. okay. dan selalu percaya sama Tuhan. orang lokal sana oh, ya, orang. tuhan juga, uh -huh. orang percaya sama tuhan, <laughs> Local boys tuhan, <laughs> Udah dua berkata. kali yeah. tuhan, Tong kamu bilang surat yasin tuhan, Apa tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, tuhan, Uh, terima kasih yang udah nonton sampai abis men ya Iya, kalau uh, ada sih pak Iya, kalo, <laughs> maksudnya kalau denger-denger gini itu terbawa kita men Terbawa Untuk kalian yang punya pengalaman horor kayak tadi Bisa atau lebih horornya. Iya kan? Bisa, bisa kalian cerita di kolom komentar men uh -uh. uh. Kalau bisa, kalau menarik, kita undang dia ba. Kita undang kalian nah. uh -uh. Kalau bisa, kalau menarik juga, kita angkat jadi film Iya, atau yang lebih serem lagi Nah, apa pak? Enggak tak undang <laughs> takut saya Pak <laughs> takut ya dengar. anjir kayak tadi nggak yang... bisa tidur saya ya, Bapak Abdul tadi cerita tuh kayak anjir kayak Iya terbawa itu. suasana anjir-anjir ini karena saya setiap liburan pasti ke hotel dong nyentuh santuy nyentuh ya pokoknya itu aja Pak ya kita tutup gimana iya bentuk <laughs> Oke itu okay. aja jangan lupa subscribe channel ini dan like juga ya share ke teman-teman kalian yang suka cerita horor bener itu saja dari saya Fanny Hafdan Gus Chris jangan lupa follow Instagram Instagram kita ya at catatan underscore kakinya 4 dan, dan juga uh, Instagramnya bawa Abdul apa Abdul Hadi asli A -a, nanti. punya YouTube juga kayak Abdul Hadi, tapi kalau kamu ketik "Abdul Hadi" yang keluar tuh, Abdul Hadi yang lain. Nah, "Abdul Hadi Bromo" ya, ketiknya nah. harus ada captionnya "Abdul Hadi Bromo". Iya, karena tar... video pertama saya upload ke Bromo. "Nah, uh. Abdul Hadi Bromo, <laughs> oke, itu aja. Oke, itu aja. Terima kasih, dan sampai jumpa. Dadah, dadah."